diberi Taufik dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih, dan semoga keberadaan kita di majelis ini dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya berterima kasih kepada pihak tamir masjid dan seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat pahala untuk semuanya dan mencatat kebaikan untuk kita semua, menjadikan kebersamaan kita ini, kebersamaan yang berberkah, kebersamaan yang membawa keberuntungan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, kebersamaan yang membimbing kita di atas hal yang dicintai dan diridai oleh Allah, dan menyatukan kita semua, kelak di kemudian hari, di sorganya yang penuh dengan kenikmatan, Inna huwaliyu untuk pembahasan seputar gundagulana dan kesedihan. Ada sebuah hadith penting dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam patut untuk kita renungi. Dasar pijakan di dalam pembahasan. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban rahimakumullah taala dihasankan oleh Syekh Al Albani dan selainnya dari para ulama dari masa dahulu hingga belakangan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma asaba ahadan qattu hamun wala hazan fa qala Allahumma inni abuduka ibnu abadika ibnu amatik ناصية بيدك ماضٍ في حكمك عدلٌ في قضاءك أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو ألمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو اشتأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء خسني وذهاب همي إلا أذهب الله حمه وحزنه wa badalahu rasulullah ala ala ya hadits penting ya mengandung mana-mana yang sangat besar iya dan saya <coughs> di kesempatan ini ingin membangun seluruh pembicaraan kita dibangun di atas hadits ini supaya menjadi acuan dan panduan kita pembicaraan banyak dari pembicaraan manusia dari hal-hal yang dibicarakan walaupun terdengar baik tetapi tidak dia lebih indah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waminallahi tidak ada yang lebih baik ucapannya dari firman Allah Hadi Hadis Muhammadin Sallallahu Wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini tema dibangun di atas dasar yang jelas di dalam agama prinsip penting apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya kata beliau ma'asabah tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh Hammud, suatu gunda gulana, wala hazzanun, dan tidak pula dia ditimpa oleh sebuah kesedihan. Kemudian dia berkata, dia berdoa, Allahumma ini abduk, ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu. Ibnu abdik, putra hambamu, ibnu amatik, dan putra hamba perempuanmu. Nasiyati biadik ubun ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Hukummu telah tetap, telah berlaku padaku. Adilun fiya qada'uk. Ketentuanmu padaku selalu adil. Saya bermohon kepadamu. As'aluka bi kullis min Saya bermohon kepadamu dengan segala nama. Yang merupakan asma'ul khusna. Namamu yang indah. Yang engkau namakan sampai tabihi nafsa, engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama tersebut. tahu aha min Atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. fi kitabik. Atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Awi stak bihi. Fi Atau nama itu kamu simpan, engkau simpan. Di ilmu gaib di sisimu. Saya bermohon dengan seluruh hal itu anta ja al-Qur'an arabi akalbi, semoga engkau menjadikan al-Qur'an sebagai persemian hatiku, wajala asaudri dan sebagai wanu rasaudri dan sebagai cahaya dadaku dan sebagai cahaya dadaku, wajala akusni dan sebagai penyingkap kesedihanku, wadhaba hammi. Dan sebagai hal yang menghilangkan gunda-gulanak. Tidaklah doa ini dibaca oleh Nabi. Tidaklah doa ini dibaca ketika seorang kena kesedihan dan gunda-gulanak. Kata Nabi SAW. Kecuali Allah pasti akan hilangkan gunda-gulanak dan kesedihannya. Dan dia akan diganti dengan kegembiraan. Maka ada yang bertanya. Wahai Rasulullah. ala ta'alamuha. Tidakkah sepatutnya kita pelajari doa ini? Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam Bara, benar, yang bagi Liman Sami Aha ayat sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengar doa ini, agar supaya mempelajarinya. Jadi dari hal yang kita lihat ya, dari sudut pentingnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menyatakan sepantasnya bagi siapa yang mendengar doa ini untuk mempelajari, untuk mencermatinya. Banyak pembahasan yang terkait dengan hadith yang mulia ini. Ya. Pembahasan yang pertama terkait dengan gundagulan itu sendiri dan kesedihan itu yang menimpa. Nabi berkata ma'asabah dan Tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh hamun wal hazanun, gundagulana ataupun kesedihan. Gundagulana dan kesedihan itu, itu diantara ujian dan cobaan. Ya Allah timpakan kepada hamba. Tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Jadi ya, kalau kita sudah masuk dalam poin ujian dan cobaan tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan termasuk para nabi dan para rasul termasuk para nabi dan para rasul dan ini obat yang pertama yang menghilangkan gundagulana dan kesedihan itu sendiri sebab kalau seorang hamba mengetahui bahwa gundagulana dan kesedihan itu adalah bagian dari ujian dan cobaan maka itu artinya dia masuk di dalam lahan ibadah yang besar. Pintu ketaatan yang agung. Karena ujian dan cobaan bagi seorang mu'min. Di belakangnya terdapat lembaran-lembaran kebaikan. Tumpukan-tumpukan pahala. Bagi siapa yang berhasil untuk melewati ujian dan cobaan tersebut. Iya. Para Nabi dan para Rasul tertimpa ujian dan cobaan. Iya. Tertimpa ujian dan cobaan. Di dalam Al-Quranul Al Karim disebutkan berbagai ujian. Yang menimpa mereka. Bahkan dari sebagian Nabi. Dia sebutkan dari kesedihan dan gulana ya seperti Nabi Yakub alaihi salam, beliau berkata, Inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya hanya mengadukan gundagulana dan kesilikanku kepada Allah. Coba bayangkan ya. putra yang sangat dia sayangi sudah hilang dari semenjak kecilnya. Setelah itu menyusul lagi saudaranya yang menghibur hatinya. Ya, hilang pula Bisa dibayangkan bagaimana gunda beliau Sampai matanya memutih Karena sedih Tapi itu bagian dari ujian dan cobaan Ucapan beliau Saya hanya mengadukan gundagulana dan kesedianku hanya kepada Allah Itu ketaatan yang sangat besar ya. Mungkin itu adalah pintu ibadah dipilihkan oleh Allah untuknya Dipilihkan oleh Allah untuknya. Nabi Ayub, alaihis salam, bisa dibayangkan bagaimana penyakit puluhan tahun menimpa. Ya, sehingga dia ditinggalkan oleh keluarga keluarganya yang terdekat. Bagaimana gundah gulani itu menimpa Nabi Nuh, alaihis salam, banyak dari para nabi. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biruitkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Sallallahu Sallam pernah ditanya oleh Aisyah, Ya Aisyah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah pernah ada suatu hari yang lebih berat bagimu melebihi kejadian di perang Uhud? Iya, itu kejadian di perang Uhud itu kan luar biasa. Ya, para sahabah begomin, maka mereka pun diliputi oleh gundagulana, ditutupi oleh gundagulana lagi. Itu menimpa para sahabat. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada itu yang pernah kau lewati? Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, ya, ada. Ya, beliau menawarkan dirinya kepada kobilah kobilah, tidak ada yang menerimanya. Kata beliau, saya berjalan sampai saya nggak tahu di mana arah saya. Tiba-tiba saya berada sudah di gunung. Tiba-tiba ada awan. Turun Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Malakul Jibal. Turun dengan perintah Allah. Kamu perintah dia membalik al ini dua gunung maka itu merimba mereka maka dia akan melakukannya dia akan melakukannya tapi nabi SAW tidak melakukan hal tersebut kata beliau arju ayakhruja ay min aslabihim qaumun ya'budunallaha la yusyrikuuna bihi syai'an saya berharap keluar dari keturunan-keturunan mereka satu kaum yang beribadah kepada Allah tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala jadi ya. Ya kalau gunda-gunda dan kesedihan menimpa Itu adalah perkara wajar Menimpa orang-orang yang beriman Hanya saja keindahannya untuk orang, orang yang beriman itu Itulah yang membedakannya dengan orang-orang yang tidak beriman <tul> Kalau kalian itu merasa kesakitan ini pembicaraan Allah kepada Nabi dan para sahabat. Kalau kalian merasa kesakitan, banyak derita, sama kaum musyrikin juga seperti itu. Mereka mengalami berbagai kekalahan, penderitaan. Tapi yang membedakan kalian dengan mereka, kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak mengharapkannya. Karena itu dari Pokok yang membuat gundah gulana dan kesedihan itu hilang pergi dari seorang hamba adalah dia meyakini bahwa itu adalah ujian dan cobaan. Di belakang ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya. Ada kebaikan-kebaikan di belakangnya dan ada pintu-pintu ketaatan. Ya Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk hamba tersebut. Iya. Ini pembahasan yang pertama terkait dengan gundagulana dan kesedihan sebagai ujian. Dan yang kedua terkait dengan gundagulana bagaimana bisa menjadi sebab hilangnya dan perginya gundagulana itu sendiri. Dimana kita mengharapkan pahala-pahala, hal-hal yang baik. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di belakangnya. Iya. Karena itu para Nabi dan para Rasul itu, mereka kanu Bil kama kama Tafrahuna Mereka itu bergembira dengan ujian, sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Ya kalau kita masya Allah ya. Dapat kelapangan, dapat nikmat Oh Masya Allah, mukanya bersiri-siri Ya Mungkin senyumnya bisa tujuh hari tujuh malam Kalau dapat kesedihan Itu juga kelihatan di wajahnya Tapi para nabi dan para rasul Subhanallah ya Mereka kalau dapat ujian dan cobaan malah bergembira Seperti kita bergembira dengan apa? Kesenangan-kesenangan yang datang itu Iya Karena itu Ujian dan cobaan atau kesedihan dan gundah gulana itu kadang menghampiri seorang hamba mendatanginya. Dan itu ketentuan dan takdir Allah, ujian dan cobaan. Tapi kita bisa mengusirnya, kita bisa menghindari dari pengaruh-pengaruhnya, merubahnya dari merubahnya menjadi lahan-lahan ketaatan dan pintu-pintu ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ajarkan kepada kita doa yang agung. Di dalam doa ini terdapat pondasi-pondasi pokok dan pijakan-pijakan dasar bagi siapa yang ingin terhindar dari gundah gulana dan kesedihan. Doanya subhanallah ya. Pada setiap kata yang disebut oleh Nabi dalam doa ini mengandung makna yang agung. Perlu untuk kita renungi. Makanya Nabi berkata, "Yam bagi liman sami aha ayat Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkannya untuk mempelajari ya. Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajari kandungannya." Karena besarnya dari kandungan doa ini. Dan tidak ada seorang pun dari kita. Kecuali mungkin akan didatangi oleh gundagulana dan kesedihan. Tapi kalau kita mengenal dari doa ini. Kandungan dan maknanya mempelajarinya. Maka itu tidak akan membahayakan kita. Tidak akan bermasalah. Iya. Karena itu dari inti. Dan obat yang menghilangkan gundagulana dan kesedihan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam doa yang mulia ini. Diajarkan di dalam doa yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang lain. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tertimpa gundagulana atau dalam kesusahan, dalam kesedihan dalam kesedihan Ya. Di antaranya hadis Said bin Nabi Waqas radhiyallahu taala anhu tentang doanya Nabi Yunus di Sunan at-Tirmizi. Katanya beliau da'a tu d-nun idaa daa id da wa huwa fi batnil hut la ilaha illallah subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada doa di Nun. Itu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau berdoa di dalam perut ikan. Dibahasakan dalam Al-Quran itu. Panada fiddulubat. Beliau bersuara tinggi memohon kepada Allah. Dalam kegelapan, di atas kegelapan. Allah ilaha ila anta subhanak. Inni La ilaha illa anta. tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah engkau ya Allah sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat qadzaliman kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini dalam suatu apapun Kecuali Allah akan kabulkan untuknya Allah akan kabulkan Untuknya Iya Di dalam hadith Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith R.A. Di Sunnah Nabi Dawud Rasulullah SAW bersabda Da'watul makruh Doa orang yang Sedang dalam kesusahan Allahumma rahmataka arju' ila nafsi ayn, li li la ilaha illa anta. Ya Allah rahmatmu hanya rahmatmu yang saya harapkan. Maka janganlah engkau serahkan diriku, jangan engkau serahkan saya kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata, dan perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Iya. Demikian pula Nabi SAW. Mengajarkan doa. Dari riwayat Ibn Abbas. Di sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Di kondisi genting. Seorang membaca. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul rabbus samawati. wa Warabbul arshil azim. Ini kalimat-kalimat tauhid dari doa yang agung ini sampai di Sunan at milik Al Hasan Al Basri itu pernah berkata saya datangi Hajat bin Yusuf lalu saya baca doa ini waktu itu di dimalum ya Hajat bin Yusuf itu itu mengejar sejumlah ulama termasuk Al Hasan Al Basri sampai sebagian ulama itu ada yang menulis kitab Al mutawwarin Daftar ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajat bin Yusuf Ya termasuk Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Begitu Al-Hasan Al-Basri menjumpai Hajat bin Yusuf Padahal ini sudah dikejar-kejar ini Beliau baca doa ini Tiba-tiba Hajat bin Yusuf berkata kepadanya kami ini datang kepadaku Dan saya sebenarnya ingin membunuh kamu Tapi Subhanallah pada Kata Hajat Tapi kamu pada hari ini Lebih saya cintai daripada begini dan begini Minta apa keperluanmu saya akan berikan. Berubah hatinya. Ya. Karena seorang hamba itu apapun yang menimpanya kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini di awalnya dikatakan Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu. Ini pengakuan ubudiyah. Penghambaan. Dan ini jenjang yang paling tingginya. Untuk seorang hamba. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui dirinya sebagai hamba. Dan dia hanya. Mentauhidkan roknya jalla jalan. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul. Disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat yang besar. Di kondisi-kondisi genting. Dengan sifat penghambaan. Dengan sifat penghambaan. Nabi Nuh alaihi salam dikatakan innahu kana abadan syakura Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur Wa zkur abadana Dawud. ingat hamba kami Nabi Daud Nabi Sulaiman dikatakan ni'mal abadu sebaik-baik hamba Wa zkur abadana Ayub. ingatlah hamba kami Nabi Ayub Wa zkur ibana Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ingat hamba kami Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Nabi Nabi Ismail, Nabi Ishak. Iya. Disebut dengan predikat penghambaan. Suatu ini ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi-posisi penting dengan titel penghambaan. Di Isra' dan Mi'raj, Allah berfirman subhanahu ladzi Asra bi-abrihi, Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Di posisi diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau. Allah berfirman, "Alhamdulillahillazi anzaala 'ala 'abdihi", Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Di posisi dakwah di jalan Allah. Allah berfirman, "Wa innahu lamma qaama 'abdullah yad'u". U. Sungguhnya tatkala hamba Allah berdiri berdakwah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu Alaih Wasallam pernah turun malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memberi pilihan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wain Nabi Muhammad pilihlah antara dua hal. Kamu dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai raja dan rasul atau kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan rasul. Pilih. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW "Ya Muhammad, tawad' rabbik. Merendah dirilah engkau pada Rabbu Nabi Muhammad SAW memilih untuk dijadikan sebagai hamba dan rasul Maka itulah gelar beliau. Dan beliau itu, itu yang beliau nyatakan untuk dirinya. Dan sifat-sifat beliau di dalam Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala Rasulullah shallallahu sallam bersabda, "La kama atratin nasara Isa Maryam. Taina mana Fakulu Abdullah wa Fakulu Abdullah wa Kata beliau, "Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam." Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahawa Nabi Muhammad saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dua sifat. Hamba Allah dan Rasulnya. Maka penghambaan itu jenjang yang tinggi. Dan apabila seorang masuk di dalam jenjang yang mulia ini. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab pokok yang menghilangkan gundagulana dan kesedihannya. Makanya dari awal itu diajarkan untuk berkata Allahumma inni abduk Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu. Pengakuan. Dan itu adalah tauhid. Itu sama dengan doa dua yang saya bacakan tadi. Dari setiap doa itu pasti ada La ilaha illallah La ilaha illa anta tidak ada yang berhak di ibadah kecuali engkau, Ya Allah. Itu tauhid dan keimanan. Karena tauhid dan keimanan ini, itulah yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba. Membawa keamanan, ketenangan, ketenteraman, Yang bisa merubah kesedihan itu menjadi kegembiraan. Yang menjadikan gunda-gulanya itu sebagai hal yang indah di dalam kehidupan. Dengan tauhid dan keimanannya. Kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keimanan dan tauhid ini sebagai sumber keamanan dan sumber petunjuk. Al-ladhina amanu. Walam yalbisu imanahum bidulmin. Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodahi keimanannya dengan kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah. Karena itu dari pokok yang menghilangkan kesendihan dan gula-gula gulagulana, kita harus banyak menyelangi, banyak menyelami makna mana penghambaan, mana-mana ibadah kepada Allah Subhanahuwataala. Iya, ini perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita dalami, bukan hanya sekedar kita dengarkan saya atau hanya sekedar kita ikut-ikutan kepada orang lain. Tapi kita perlu mempelajarinya. Selain daripada itu, dari mana ibadah tauhid itu ada hal-hal yang merupakan fardu ain untuk kita semua. Kewajibannya lebih besar daripada kewajiban salat, kewajiban puasa, zakat dan haji. Sebab ini modal pokok kita. Supaya bisa selamat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, karena Allah telah menyebutkan syaratnya, "Allah meneguhkan orang yang beriman." Perhatikan syarat keimanan dengan ucapan yang teguh, itu di penafsiran banyak ahli tafsir dengan ucapan "La ilaha illallah", dengan itu Allah akan menguatkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat Dan itu pula yang menyebabkan Dia bisa bersahadat saat sakratul maut datang Tauhidnya Bahkan di kesusahan yang paling susahnya Ketika keluar dari dunia ini Yang meringankannya adalah tauhidnya yang meringankan adalah tauhidnya. Karena kesusahan itu pada saat sakratul maut menimpa semua orang termasuk orang-orang yang saleh. Tidak ada yang lebih saleh dari nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, di akhir umur beliau, beliau pingsan. Kemudian bangun berodoh. Lalu pingsan lagi. Dan beliau yang berkata la ilaha illallah. Innalilmautilah sakarat, la ilaha illallah. Sungguhnya kematian itu ada kesusahan di atas kesusahan padanya. Fatimah radhiyallahu taala anha melihat ayahnya yang sakaratul maut, beliau berkata, ya karba abata, wahai betapa beratnya hal yang menimpa ayahku. Maka Nabi saw bersabda kepadanya, wahai putriku, tidak ada kesusahan terhadap ayahmu setelah ini. Dan itu adalah ketentuan-ketentuan yang berjalan. Namun bagi seorang mukmin, kemudahan akan berpihak padanya dan akan menyertainya. Dan syarat dari kemudahan itu adalah keimanan. Adalah tauhid. Adalah kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu kita siapkan dan ini bukan cuma teori, harus dipelajari. Kita harus belajar apa itu Tauhid. Harus belajar bagaimana beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Dari seluruh perkara agama itu, tidak ada masalah apapun yang lebih jelas dari pembahasan Tauhid dan pembahasan ibadah. Sebab itu adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Lebih jelas dari pembahasan solat, Dari pembahasan puasa Dari pembahasan zakat Dari pembahasan haji Tapi sangat menyedihkan Ketika banyak dari umat islam ini Justru di masalah-masalah yang terkait dengan kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi samar baginya Menjadi tidak jelas Bahkan menjadi rumit Bahkan sebagian orang kalau sudah masuk dalam pembahasan Tauhid Kadang dia takut, wah ini saya khawatir kalau masuk Masuk di dalam pembahasan keimanan kepada takdir, wah oh ini termasuk hal yang rumit, berat Padahal ini masalah-masalah terkait dengan kemurnian ibadah kepada Allah Keimanan, dari pokok keimanan Harusnya tidak ada yang menganggap hal tersebut sebagai perkara yang sulit Iya Dan di dalam pembahasan Tauhid dan ibadah ini Disitulah keindahan-keindahan hidup, tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Iya, -kata. yeah. itulah hal-hal yang membuat kehidupan seorang mukmin menjadi sangat indah. Para nabi dan para rasul ketika mendapatkan ujian dan cobaan mereka bergembira. Dari itu, yang membuat mereka, walaupun tertimpa gundah gulana dan kesedihan tanda petik, yang biasa menimpa kebanyakan manusia, tetapi di balik lembarannya mereka sangat bergembira. Karena mengharapkan kepada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang tidak beribad. Maka suara mukmin itu ada hal yang paling indah menuntun jalannya. Dan ini pembahasan-pembahasan seputar keimanan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan penting sekali. Kita harus banyak mengulanginya. Banyak mempelajarinya. Kita harus tahu bagaimana kita bersyahadat ketika sakaratul maut. Dan itu jangan cuma berharap, berdoa, ya Allah mudahkan saya bersyahadat di sakaratul maut. Tapi dia sendiri tidak pernah belajar apa makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah. Apa dua rukun yang terkandung di dalamnya. Apa delapan syaratnya yang terdapat di dalamnya. Dan itu makna sangat dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat menyedihkan, kalau kaum musyrikin di masa Nabi lebih memahami mana Laila Hilawa daripada kita. Iya, yeah. kemudian setelah itu kita hanya berdoa supaya dimudahkan di sakaratul maut. Tidak ada amalan untuk mempelajarinya, tidak pernah minta kepada guru, tolong ajari saya, padahal banyak guru yang bisa mengajarinya. Kita hidup di tengah kaum muslimin, di alam kubur juga seperti itu. Ada pertanyaan malaikat siapa Rob yang engkau ibadahi, siapa nabi yang diutus kepadamu kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ada orang yang ditanya dengan pertanyaan di alam kubur, dia jawab apa? ha ha la adiri sami'tunna saya kuluna syai'an faqultuhu ha ha saya tidak tahu saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya ikut-ikut mengucapkannya ikut-ikutan tidak bermanfaat tidak bisa meneguhkan dia, menguatkan dia. Dia harus mempelajarinya. Ingat, yang mempelajari itu tidak mesti menghafal. Dia pernah pelajari, dia pernah dengarkan dalilnya masuk ke hatinya. Itu sudah cukup menjadi bekalnya. Tapi kalau seorang sepanjang dia hidup diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, lalu dia tidak punya perhatian mempelajari hal ini, itu artinya dia sudah kehilangan suatu sebab penting yang membahagiakan hidupnya menghilangkan gundah gulana dan kesedihannya. Man'a amila salihan siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin. Perhatikan syarat keimanan, syarat tauhid, kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia penuhi hal ini, dibarengkan dengan amalan salih maka Allah sudah menjamin, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu jaminan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih menyebutkan beberapa, sebab beberapa pijakan dari pokok-pokok syariat yang mengusir gundah gulana dan kesedihan telah kita terangkan tentang menganggap gundah gulana dan kesedihan itu sebagai ujian dan cobaan. Yang dengannya kita mengharap pahala dan kebaikan, membuka pintu-pintu ibadah. Kemudian yang kedua telah kita terangkan tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, serta menjaga dari keimanan. Yang terbangun di atas mana, Allahumma inni abduka Ya Allah sesungguhnya saya adalah hambaMu. Allahumma ini abdika, ibnu abdika, ibnu amatik. Ya Allah sesungguhnya saya adalah hambaMu, putra dari hamba laki-lakimu dan putra dari hamba perempuanmu. Semua dari kita terlahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita semuanya adalah hamba-hamba Allah, semua Wa Taala. Karena seluruh makhluk ini adalah hamba Allah Allah berfirman wa'im minkum apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran waqalu attakhadarrahman walada lakadji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqq al-ardu wa takhirul jibalu hadda tidak ada seorangpun di langit, tidak ada siapapun di langit dan di bumi. Kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sebenar hitungan. Dan semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian, dari doa ini pula tersirat di dalamnya mana tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kepada Allah ini, ini dari sebab pokok yang membahagiakan hidup seorang hamba, mencukupi perkaranya, sehingga dia dihindarkan. Dari segala gundah gulana dan kesedihan, dia bisa mengobati dari gundah gulana dan kesedihannya. Karena tawakal kepada Allah adalah hal yang sangat besar. Allahfirman: Wameyatawakkalalallahipahwahasbu. Baran siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dialah Allah yang akan mencukupinya. Kemudian di kelanjutan doa. Allahu ma'inni abduka, wabnu abdika, ibnu amatik, nasiati biadik. Ubur-uburku berada di tanganmu. Malvin tiahukummu, telah berlaku padaku hukummu. Hukum di sini mencakup dua hal, hukum kau dan hukum Qadari Hal yang merupakan takdir Allah yang Allah tetapkan dan hukum yang terkait dengan syariatnya. Semua hukum Allah berlaku pada seorang hamba. Demikian pula ketentuan Allah. Itu berlaku pada hamba tersebut. Dan itu adalah hal yang adil. Hal yang adil. Dan ini adalah pokok keimanan kepada takdir. Pokok keimanan kepada takdir. Karena itu diantara sebab yang mengusir gundah gulana dan kesedihan adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada takdir. Dan ini tersirat di dalam banyak tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabal li amril mu'min" Inna amrohu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh perkaranya adalah kebaikan. Semua perkaranya adalah kebaikan. Walisadali kali ahdin illa lil mukmin. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Hanya mukmin yang seperti itu kehidupannya. Semua perkaranya baik. Ina sabatku sera shaker fakan khairallah. Kalau dia ditimpa oleh kelapangan, maka dia bersyukur. Dia dapat kelapangan, dia bersyukur. Maka kebaikan yang dia dapatkan. Wain asabat huzara, sabar. Kalau dia ditimpa oleh bahaya, dia bersabar. Kebaikan lagi yang dia dapatkan. Dia di posisi apa saja selalu dapat kebaikan. Kerana dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah gariskan untuknya. Dia terima hal itu. Makanya di segala posisi dan keadaan. Dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benar ibadah. Dan itulah indahnya. Beriman kepada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa kita akan menjadi ringan. Karena kita tahu itu adalah sesuatu yang sudah tercatat di sisi Allah. Ya, sudah tercatat di sisi Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hal yang sudah ditakdirkan di Lauhul mahfud, pena yang menulisnya sudah diangkat lembaran-lembaran tulisan itu sudah kering. Ketentuan sudah tetap, ketentuan sudah tetap, maka saat seorang hamba dia beriman kepada ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah sebuah kenikmatan di dalam hidupnya. Dari sebab penting yang mendatangkan kebahagiaannya, itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang sangat pemberani. Akan menyebabkan dia menjalani hidupnya. Sebagaimana umumnya. Orang-orang yang salih. Akan meringankan dia menanggung. Dari ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Sebab keimanannya kepada takdir. Melekat pada dirinya. Melekat pada dirinya. Kemudian. Dari. Hal yang Membantu seorang hamba untuk Mendapatkan predikat Berucap kepada gunda-gulananya Selamat tinggal Di kelanjutan doa Diajarkan oleh Nabi SAW Allahumma inni as'aluka As'aluka bi kullis min huwalak. Saya memohon kepadamu Dengan seluruh nama yang merupakan nama-namamu memohon dengan asmaul husna nama-nama Allah dan nama-nama Allah itu disebut di sini empat yang pertama sampai tabihi nafsak engkau namakan dirimu dengan nama itu iya Allah namakan diri dengan nama itu min khalkik. atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu Kasihnya nama itu diajarkan dari Nabi saw kepada suara Nabi. Kalau kepada kita umat Islam diajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad saw atau anzaltahu fi kitabik atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Kalau di kita ada di dalam Al Quran awis tak ather fi ilmil ghaib indak atau nama itu engkau simpan di sisimu, di ilmu gaib di sisimu. Ada dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak diajarkan kepada kita. Disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ilmu gaib di sisinya. Itu di dalam hadis syafaat yang panjang. Ketika Nabi SAW menceritakan kehususan beliau. Mendapatkan syafaatul utma syafaat yang terbesar. Semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam kelak di mukminan hari. Syafaatul udhma ini ketika Nabi Sallallahu Sallam memohonnya, memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kehususan untuk Nabi Muhammad saja, tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Sallam. Kemudian mendatangi arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersujud di bawah arsnya. Kata beliau. Aliyya, fatuftahu aliyya bimahamid. Dibukakan untuk kupujian-pujian. Saya bisa membacanya, mengucapkannya. Dan hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Jadi ada hal-hal yang belum diajarkan kepada nabinya. di kehidupan dunia ini tapi dibukakan untuk beliau kelak di kemudian hari. Itu dari bentuk asmaul husna ada yang disimpan oleh Allah di sisinya. Karena itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pokok yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba. Sebab penting yang mengusir gundagulana dan kesedihan. Sebab yang mengusir gundagulana dan kesedihan. Iya. Dan subhanallah, merenungi dari asmaul Husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dari keajaiban di kehidupan dunia ini. Dari surga dunia, bagi siapa yang masuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, keindahannya tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Jadi bagi siapa yang mempelajari nama-nama tersebut dengan benar. Sebab nama-nama itu bukan cuma dihafal. Cuma, bukan cuma dibaca dan dilantunkan, tapi nama-nama Allah ada makna maknanya, ada kandungannya, ada pengaruh di belakang nama-nama tersebut, pengaruh-pengaruh dari sudut keimanan. Karena itu perlu dipelajari dan perlu seorang itu duduk kepada seorang guru untuk mempelajari dari Asmaul Husna itu. Kalau seseorang masuk di dalam mempelajari Asmaul Husna, itu sebab yang paling indah, sebab yang paling kuat. Di antara sebab yang paling kuat mengusir gundah gulana dan kesedihan. Ia, ya. dia di posisi apapun, dia selalu mengingat dari kebesaran Allah, keagungannya, mengingat dari kandungan nama-namanya dari Asmaul Husna. Tidak ada satu sudut pun dari kehidupan seorang hamba yang di dalamnya ada dan cobaan kecuali dari kandungan Asmaul Husna mencakupnya dan bisa menghilangkannya. Bisa menghilangkannya. Karena itu diantara tugas kita juga kita perlu mempelajari mana dari Asmaul Husna. Rajin ya mengkaji dari Asmaul Husna, bukan cuman pandai melantunkan saja ya. Ya, ada kajian-kajian, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah itu dibahas oleh para ulama di buku-buku akidah. Ditulis oleh para ulama tulisan-tulisan khusus tentang hal itu. Dan penafsirannya di dalam Al-Quran lengkap. Penjabarannya di dalam sunnah Nabi SAW. Itu diterangkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Tapi perlu diingat ya, jangan ada yang menghayal, kemudian mengatakan, "Oh, saya dapat ilham nama sendiri." Saya tahu Asmaul asma Husna, dari mana kamu tahu? Wah, itu ilham sampai ke saya. Dari mana jalur periwayatannya? Hatiku bercerita dari Allah. Ya, masya Allah, enak sekali ya. ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajari para sahabatnya seperti itu. Para sahabat itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya di tengah umat ini. Bersamaan dengan itu mereka semuanya pada segala hal itu terikat dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini terkait dengan Allah. Ilmu yang terkait dengan Allah dan itu hanya didapat melalui perantara para Rasul. Karena itu dari pokok yang menghilangkan gundagulana adalah Al-Qur'anul Karim. Membacanya, mempelajarinya, tadabur terhadap kandungannya, mengamalkannya, berhukum dengannya, banyak mendengarkannya. Itu semuanya adalah hal yang sangat membangun hati. Benteng untuk seorang hamba pada jiwanya dari Pengaruh-pengaruh pengaruh buruk di belakang gunda gulana dan kesedihan itu. Itulah Al-Quranul Karim. Siapa yang masuk di dalamnya? Maka artinya dia masuk ke dalam ratusan bahkan ribuan keutamaan seputar Al-Quran. Yang ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang keutamaan Al-Quran itu. Al-Quran ini bukan cuma untuk dibaca. Tapi juga untuk dipelajari dan Al-Quran asalnya diturunkan untuk ditadaburi kandungannya karena itu tadabur terhadap kandungannya itu lebih penting daripada hanya sekedar menegakkan huruf-hurufnya membaca huruf-hurufnya dan itu metodologi para sahabat jalan hidup mereka kemudian dari hadith yang mulia ini juga terdapat bahwa doa itu ada syarat-syaratnya ada syarat-syarat dan ketentuannya. Di antara syarat dan ketentuan doa yang mustahil, seorang itu menyebut dari Asmaul Husna yang mencocoki doanya, dan seorang itu menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan hajatnya il Ilha. Dia sangat memohon kepada rohnya, dia hinakan dirinya, dia akui kesalahan-kesalahannya. Kemudian hadits yang mulia ini juga tersirat di dalamnya keikhlasan dan keikhlasan itu dari pokok yang membangun jiwa, membuat jiwa itu menjadi tentram, membuat jiwa itu menjadi tentram dan di dalam keikhlasan berbagai keindahan-keindahan yang menyernakan gundah gulana dan kesedihan. Tapi tentunya tidak bisa kita jabarkan seluruh hal tersebut. Dan yang paling dan terakhir. Yang ingin saya ingatkan di sini bahwa seorang yang ingin berada dalam keindahan hidup itu tidak ada yang lebih dahsyat dibangun dia di, tidak ada yang lebih dahsyat melebihi seorang itu sibuk dengan ilmu syari ilmu agama karena ilmu agama ini itulah yang mencakup seluruh hal yang telah kita sebutkan tadi orang yang bertohid beribadah dengan baik dengan benar maka jalannya adalah dengan belajar dan menuntut ilmu dan di dalam belajar dan menuntut ilmu itu apabila seorang sudah menekut, menekuninya itu adalah keindahan di dalam hidup kata sebagian asalah as law ya'lamul ya muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi andai kata para raja dan anak-anak raja mengenal kenikmatan kita kebahagiaan kita dalam belajar dan menuntut ilmu maka raja-raja dan anak-anaknya akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Karena iri akan kenikmatan yang kita dapatkan. Di dunia ini, kata para ulama ada sorga. Siapa yang tidak masuk di dalamnya, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Itulah sorga. La ilaha illallah. Sorga. Wa anna muhammad rasulullah. Sorga ketaatan. Pintu-pintu ibadah. Hal-hal yang dengannya terwujud. Kemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tauhid, keteguhan di atas keimanan, amalan salih, dan perkara yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, seorang itu hendaknya memilih dari teman duduk yang baik. Orang-orang salih yang mendekatkannya. Dia menduduk, memilih dari teman duduk yang baik. Apakah itu dalam wujud kehidupan sehari-harinya, Ya, pada fisik orang-orang salih yang berada di sekitarnya, Ataupun pada hal yang dia baca, hal yang dia lihat, apalagi sekarang banyak media, seorang bisa melihat, ingat pertemanan itu menjadi sangat luas di masa sekarang. Mungkin saja secara fisik dia tidak ketemu, tapi selalu berada melihat orang tertentu yang jauh dari keimanan, atau jauh dari jalan yang lurus, dia melihatnya. Maka itu bentuk pertemanan namanya. Hal-hal yang hendaknya seorang mengontrol dirinya dan membatasi dirinya. Pada hal yang baik. Karena orang itu sepanjang dia berkawan dengan orang-orang yang salih. Itu adalah kebaikannya. Itu adalah modal besar. Nabi SAW bersabda al-mar'u' ma'aman ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Semoga Allah subhanahu SWT beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala